Di Game Boy, Game Boy on airnya keruh, gas. Pak! Ah. Itu ni bola nduk apa? Mau dia? Jalan nama. Mau jalan nduk? Ke jalan nduk. Ini benar, gas. Ini tang open okay. Pak, Pak setre gas gas hmm. lemar gas Eh, yeah, gas, lemari <laughs> gas. gas, setrek, setrek, setrek, ah, kecil, kecil. Ya. <laughs> lumayan daripada agak gak kena ya nyari jarang boh tahap proses pemasangan pancing apakah ada proses atas mancing aboh ya. <laughs> betal jai benih bagun bajangan mancing <laughs> Berusaha untuk kabur, untuk lepas dari pancongnya. Oke, dia masih bergerak. Yes, dia masih hidup. Nah, dia masih berusaha untuk kabur. panjangnya 30 guys 30 lebih iya nah itu guys lumayan guys guys ini baru dapet ini guys gabus lagi baru dapet ini guys setengah jam pemasangan langsung kena ini guys Oke okay, guys. Ini baru. Masih aktif ini. Tuh. Ah, tuh, tuh. Masih hidup guys. Ini guys. Lumayan lah. Tidak terlalu besar, cuman lumayan. Oke okay, guys. Kita pasang lagi ya. Untuk ini. Taruh dulu di... Dalam ininya, kita pasang lagi aja, guys ya.